lagi di channel kesayangan kita ya aku Ita Valentina YouTube channel oke okay. apa kabar hari ini kalian semuanya lama tak jumpa kak Ita kangen sama kalian semoga kalian tetap di sana aman-aman saja sehat-sehat saja bersama keluarga dan teman-teman semuanya so hari ini kita akan melanjutkan pertolongan kita di Little Nightmares 2 apakah kalian sudah siap Pokoknya harus siap semuanya ya uh, Temenin Kak Ita Karena Kak Ita takut sama orang-orang ini Ini game sangat menyeramkan Kalian tahu Kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe Ayo, tak kasih waktu 5 detik 5, 4, 3, 2, 1 Oke, okay, thank you Let's begin Press circle to start Press you Oh iya, apakah kalian sudah selesai melakukan UTS atau masih belum? UTS komen di bawah ya. Nilai kalian gimana? Apakah udah keluar? Apakah ada yang sulit dari UTS kalian? Silahkan komen di bawah ya. Tak tunggu, tak tunggu, tak bacain nanti. Kemarin, petualangan kita sampai sini nih. Sampai sini, dimana pak dokternya tidur ya. Dipeluk api. Itu terus siksenya mengangkatkan diri. Dark, nah ancaman apa yang akan menunggu kita selanjutnya? Ancaman terbesar sih manekin ya, menurut Kak Ita. Tapi, uh, who knows? Oke. Okay. Iya, hospital light. Kita dapat achievement sembuh ya, artinya hospital light atau terawat dengan baik. Tapi kita masih di hospital. Ayo keluar dari sini. Ayo, kamu tuh tak gandeng ya. Sesuatu dulu Oke Oke Oke Apa ini? Oh, obat Wait, wait. Kok hujan ya? Oh ya sih, tadi kan hujan Yang diadakan yang Apa? Tong sampah itu loh Ya, ya, ya Ayo kita keluar dari sini Udah, gak mau Gak mau dulu kesana ya just keep swimming just keep swimming yuk ya, yuk ya, yuk ya, yuk ya. oh, oh ada mailbox udah lama banget nggak liat mailbox cara turun dengan haman. Alright, turunnya pelan-pelan ya. Enggak tahu loh di situ ada lubang. Oh, oke. Okay. Uh. Kamu mancing apa di sini? Oke. Okay. Mancing keributan. terus sadar ada kaki Ada kaki eh, six, Ini ada gambarnya kamu Apakah paket ini untukmu? Tapi nggak mau buka udah, Kita lanjut Ya ampun Kondisi kota ini Sangat membagongkan chaos di mana mana orang-orangnya hilang we don't know and we never know wow umbrella so. Wo, ada yang lagi nunggu pis. Ah, ah, ah, apa itu? No. Kok ada yang, eh, kok ada yang buang buah? Again. Ini chaos ini Mau lihat ikatan cinta Tapi telat datang Jadi marah-marah Terus masukin ke TV Siapa tahu ketemu Andin Gitu Kan gak gitu eh, Kok ada fotonya Bunda Dan anak-anak Ini loh Apa ini rumahnya Bunda Eh wait Tapi pak ini listrik ya Listrik ini listrik. Kena air ya begitu. Ya Pak, aw ah. Uh. main masuk aja ya kan, nggak boleh. Yang pun orang-orang di sini ada sih badannya, tapi kok, tapi kok, lihat TV, hmm. what just happened. Apakah ini satir ya? Kayak orang-orang udah terpaku sama gadget. Nah, gimana gadget itu menyenangkan? Gadget is the best. Teknologi is the best. Boknya berarti kita harus ke arah lain. kuncinya boy wait a second a second di mana gini gini ha Ini ruangannya siapa? Nggak ada kunci nih. Halo, oh, oh, wait a second, wait a second. Hei, ada gnomes gambar gnomes tapi nggak ada kunci. ah jangan ngebug dong gak suka kalau ngebak ngebug di saat krusial itu akhir so far so good tidak ada yang ya yeah. tidak ada yang tidak kemana nih bertanya mempertanyakan gelagatnya sih. Uh paling takut kalau disuruh ngebak. Itu itu. Iya. Yeah. No, oh, no, no, don't What just happened? Wait mm -hmm. yeah. itu maksudnya, nah itu itu maksudnya itu maksudnya lagi ya, ya ampun aku kena kena brainstorm, Bridgetteku. Nah, satu, nah, satu. Nah. Nah, i cu. Ah. Eh, wait, wait. Sana dulu. Ada lalu ya ruang rahasianya nya tuh bikin kaget apakah ini semacam jimat ini semacam jimat untuk biar orang-orang itu nggak ke situ dan siapa yang tinggal di sini is that a couple like this picture Akan menjadi petaka kita Ya yep. ya oh, ini berarti dari sini lari eh eh eh Gak jadi ini gini gini lurusin balok kayu ini Oke, lari and grab gimana lawan manekin lo kaitan iya iya Alright, right, right, right. Nah, dari sini sampai mana nih? Ayo, kamu gak mau bantuin aku ke situ lah? Sini-sini, oh, bukan-bukan. Pelan, nah, lepas. Ya no, ya no. Naik, naik, naik, naik nah. oke okay. Aduh, oke, okay, oke, okay, oke okay. Bentar, bentar Aduh, kamu kok bisa kegencet Sini, sini Mama. Aduh Aduh, kamu gak kenapa-kenapa makan, -kena. makan, Saling pandang-pandangan dulu dong Dada. Aduh, aduh, aduh guys I'm so sorry ya aku minta maaf banget kayaknya untuk episode kali ini harus dikat sampai sini dulu karena ada trouble error ya aku tahu kalian tidak mau tahu tentang hal itu <tuk> tapi tapi di sepanjang permainan takutnya takutnya nanti uh, error ini tuh mengganggu kenyamanan kalian melihat begitu jadi untuk besok ya Kaita janji uh, edisi minggu ya besok ini Uh, akan disajikan lebih panjang akan disajikan lebih panjang thank you buat udah yang nonton sampai saat ini, sampai detik ini thank you banget dan I'm so sorry karena harus diikat sampai sini tapi besok janji, besok lebih panjang sebagai pengganti yang kali ini oke? Okay? thank you for watching jangan lupa like, subscribe, dan komen perasaan kalian hari ini kalian senang atau kalian ya biasa aja, Kita kok gitu aja gak bisa sih, sini kasih aku pasti aku bisa, gitu ya komen di bawah see you see you see you next episode <laughs> dadah